Terakhir yang pertama membuat ketapel gitar, ini dia sobat, mata kasar untuk ketapel gitar. Yang ini, ini 50.000 dapat 3 PC ya, dari Shopee. Jadi, kalau ikan kena bisa dibuka. Ini bisa dibuka, sini ya I got nightmares in my head Kita ini kunci ada cara membuat kita goreng karena dia tembus Oke okay, selamat mencoba semoga berhasil semoga berhasil dan jitu Terima kasih banyak Nah untuk pemula agar tidak menggunakan cara seperti ini ya kalau belum pernah menggunakan ini agak susah ini jangan pun jangan terlalu panjang Kalau panjang dia akan keputar-putar seperti ini Jadi kalau pas dia akan lurus terbangnya Jadi seperti itu Nanti kita akan bongkar rahasia Cara membuat pasar ikan dari paralonnya Ikuti terus dan follow terus Kita ambilkan yang ini Ini kebetulan sudah meledak ya tidak saya gunakan lagi nanti akan kita buatkan ruang kita ambilkan nanti kita ikatkan di sini sebagai benangnya ini murah sekitar tiga ribu ya belum ongkir ya ini diikatkan di bagian sini ...nya. sedangkan yang ini diikatkan di sini terserah mau pakai apa yang mau pakai karet bisa ya dia akan seperti ini boleh menggunakan tali dan ini bisa diikat satu lagi ya biar lebih kuat dan, biar tidak goyang goyang dia ya. bagusnya ini diperpanjangkan dipendekkan begini di tengahnya kita bolongkan ini ini bisa masuk nanti ini lebih kuat lalu kita ikatkan di tangan jangan seperti ini colokan saja kita ketapel sendiri kalau menggunakan ini jangan lupa menekan kenopnya di ada kunci nanti kalau sudah diputarkan dia akan terkunci ini maaf ini sebelah kiri ya kita gunakan sebelah kanan nanti ini ya sebelah kanan kita pun bukan dicopot kita putarkan cuman ini nya kebalik sebelah kanan ya kita kita nah, buat cetaknya dari kuas yang sudah tidak digunakan lagi. Kita dulu surat ini, Jangan pecah, kita silahkan sedikit, Jangan pecah, ayo Jangan pecah, Oke, okay. Tunggu dulu Pada itu, sobat kita menggunakan karet kabel Yang ini panjangnya 1 meter, harga 8 meternya 35 ribu, jadi lumayan mahal tidak Kenapa kita tidak menggunakan karet biasa, karena ini lebih elastis dan lebih Untuk pemasangan daripada itu Kita potong kedua Disini sini kita potong kedua Nah untuk di dalamnya kita gunakan Pulpen, mata pulpen Dan menggunakan Tali sepatu ya, ini yang kuat Atau boleh juga digunakan tali dinema Tali khusus ketepel Ini kuat Seakan yang kuat dan kecil secukupnya Putaran segini hmm. kita masukkan dulu ke sini ya lebih mudahnya kita potong setengah hmm. lalu kita masukkan ke ini hmm. dia tetap harus kuat di ya yang ini harus kuat Kalau setelah, kita, kita ambil sini kita ambil udah ya Ini menggunakan dari yang bagus di atas kita nanti gini masuk. these <laughs>